serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Lesnar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini Biar makin semangat di persahabat ya Disuguhkan dengan tentunya cedukan vitamin saat live di tiktok di persahabat ya Masya Allah. Kebahagiaan memang selalu kita dapatkan Mudah-mudahan Daslar selalu dilindungi dari orang yang tidak baik Dan mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang baik Amin Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Sabruting Anskel Assalamualaikum bagi semuanya Bismillah semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Dijauhkan dari penyakit hati Diberikan kebahagiaan, kelancaran rezeki, serta kesehatan lahir dan batin Amin Masya Allah Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Amin. Kemudian juga berikutnya persembahan kita lihat di Rosingan Leslaw Ini menginformasikan mengenai voting sementara di SCTV Music World 2023 untuk nominasi persahabat, ya penyanyi dangdut paling ngetop Muda Lesi Kejora persembahan ya tentunya mendapatkan voting 150.147. Untuk lewat via Instagram, untuk Facebook mendapatkan voting 5.455 votes Dan untuk di Twitter 1.158 votes, totalnya 156.760 votes Dan Alhamdulillah kalau sahabat yang mudah pasti di posisi pertama Dan untuk kategori video klip paling ngetop Alhamdulillah juga sahabat di Lesti mendapatkan voting 61.904 votes dan untuk lewat Facebook 4.462 votes dan untuk Twitter 1.148 votes. Dan tentunya Bunda Lesti masih berada di nomor 2 untuk lewat Instagram. Nomor pertama itu adalah Sri Devi dengan lagu Mataharimu. Dan untuk kategori lagu dangdut nih persahabat ya Bunda Lesti Alhamdulillah di nomor pertama Dengan voting 298.563 votes ini lewat via Instagram Semangat terus untuk warga Konoha Yuk gaskan buktikan kekompakan kita semuanya Dan jangan lupa juga untuk kita semuanya mendukung Bunda Lesti lewat aplikasi video setiap 15 menit sekali, tentunya untuk warga Konoha diharapkan buat mendukung Budang Lesni kecewaran. Semangat, support, yakin bahwa kita akan menang. Berikutnya juga, bersahabat, ada informasi dari Alp2W mengenai lagu insan biasa. Lagu insan biasa menduduki peringkat 22 trending music di Indonesia setelah satu bulan perilisan. Wow, Alhamdulillah, Congratulations untuk Bunda Lesti lagu yang sangat biasa sudah satu bulan perilisan masih masuk di jajaran trending ini sih. Kabar baik banget untuk warga Konoha makin bangga, makin kagum dengan Bunda Lesti Mudah-mudahan terus berkarya dan memberikan karya terbaiknya. Kemudian juga untuk berikutnya, persahabat, di sini juga ada video El Rumi, persahabat dia ya, yang sedang makan rajasi. Alhamdulillah terima kasih banyak untuk El Rumi yang sudah beli Rajasi bisnisnya Bapak Bilar mudah-mudahan sukses terus dan semoga tentunya usahanya diberikan kelancaran doa terbaik dan tentunya dukungan selalu kita berikan buat idola kesayangan kita pokoknya semangat untuk warga Konoha kemudian juga untuk selanjutnya persahabat kita lihat ya bukan hanya Bunda Lesi Kejora saja yang mendapatkan tentunya komentar-komentar negatif ternyata Teh Fitri karlina juga mendapatkan tentunya komentar negatif dari salah satu akun persahabat yang kita lihat langsung diposting oleh Teh Fitri karlina Ngetik langsung nama Teh Fitri di situ mengatakan ikut nimrung padahal kalau ada kamera sok, sok baik, kamera mati langsung kelihatan juteknya. Makanya aku bisa bilang gitu, aku pernah ketemu dulu di Banyuwangi, masih ada acara inbox, aku minta foto. Pas ada kamera langsung senyum, kamera mati langsung gak ngeliat sama sekali sama orang. Dan kita lihat jawaban dari TV Fitri, kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang manusia bagaikan bidang yang banyak sisinya. Ketika kita tersenyum di depan, belum tentu dari belakang, samping, bawah kelihatan tersenyum juga. Terus berbuat baik saja dan tebarkan senyum positifmu tanpa perlu melihat penilaian orang tentang kita. Buat Mbak Kak Jenny, ngapunten kalau sudah mengecewakan waktu itu. Kalau saya boleh membayar kesalahan saya waktu itu, Ayo, main ke warung, Pak D panjang jiwa, Banyuwangi. Di daerah Giri, Banyuwangi, saya ajak buka puasa bersama di sana. Itu jawaban dari tv terima Masya Allah. Belum tentu, bersahabat, ya. Tentunya semua orang bisa menyukai kita. Sama halnya dengan Bunda Lensi. Itu kesayangan kita, bersahabat, ya. Begitu banyak tentunya dukungan. Begitu banyak support dan doa yang baik. Dan tentunya ada juga... Komentar-komentar yang negatif yang diberikan Tetap semangat untuk warga Konoha Buktikan kekompakan dan kesulitan kita semuanya Untuk mensupport yang terbaik Buat Lesti maupun Rizky Bilar Dan pastinya juga persahabat kita Masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru lainnya Di hari ini jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar di dunia informasi di pagi menjelang siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.